Sahabat habat Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi. Jadi hari ini kita mau jadwal vaksinasi. Kita dapat jatah dari alumni IPB kita daftar, sayangnya hanya kita berdua yang dapat fasilitas untuk anak-anak sementara masih belum. Nah, kita mau vaksinasi di mana, Mah? Di Begawan. Puri Pegawan Itu yang tepat untuk nikahan di Bogor ya Ikuti ya perjalanan kita Nanti kita akan coba share ke teman-teman Bagaimana nih mah kondisi teman-teman? Ada beberapa teman yang Teman beberapa ya Banyak sih yang kena Yang hmm. positif dan sebagian Bisa nurunkan imun nih Tapi Alhamdulillah sih Saya kan oh, Ini ya Alhamdulillah gitu Dikenalin Allah sama probiotik Jadi eh, bisa info-infoin juga ke teman-teman yang percaya probiotik Karena kita sekeluarga udah minum probiotik sudah terbiasa gitu. ah, Untuk memperbaiki sistem imunitas yang error gitu kita malah suntik ya dan, suntik probiotik uh, ya kita sekeluarga udah suntik probiotik bukan vaksin sih tapi uh, lebih cepat proses probiotik masuk ke dalam tubuh nah, menurut penemunya insyaallah bisa menjaga kita dalam satu tahun ke depan dari virus-virus ya bukan cuma virus covid kayaknya virus segala mm -hmm. virus virus <kuh>. dan bakteri mm -hmm. gitu dan itu herbal jadi tidak ada tidak efek samping, efek samping. Jadi teman-teman Kalau yang mau Coba ya Untuk uh, keluarganya yang Tidak sakit positif probiotik Khusus untuk menjaga imun Dan yang positif Minum untuk varian yang Khusus yang anti-Covid gitu Ya ikhtiar ya Ikhtiar insya Allah Mudah-mudahan Allah berikan jalan lewat, lewat kesembuhan lewat kita punya resep juga nih untuk meningkatkan imun ya kita bikin gudukan empon-empon wah ini ini keren nih ternyata anak-anak juga kayaknya cocok nah, Adin yang biasanya kalau bangun tidur tuh suka batuk-batuk gitu ya dan kansa juga pilek kita bikinkan satu ramuan, ya, ramuan nenek moyang kita dulu. Uh, Di situ ada uh, temulawak, kunyit, uh, jahe, uh, dan kayu manis, kayu manis dengan serai. Kita rebus gitu ya, jadi itu biasanya kita pakai untuk dua kali rebusan, ya. Kita minum malam hari sebelum tidur dan bangun tidur nah supaya nggak terkesan ini jamu dan anak-anak juga menyukai maka saya campurkan susu kental manis nggak usah terlalu banyak sebenarnya akan lebih bagus kalau ditambahkan madu ya madu ya jadi insyaallah imun kita akan lebih baik ya, untuk mengantisipasi virus nah, COVID yang pon pon itu hmm. jadi pon pon sama sayur buah itu termasuk prebiotik yang dibutuhkan oleh probiotik supaya aktivitas probiotik di dalam tubuh itu uh, aktif. aktif lebih spurnal, aktif lebih pun jadi saling sinergi kan nggak nggak bertolak belakang gitu probiotik dan Rebiotik itu yang dibutuhkan oleh tubuh Kenapa tubuh kita sakit menurut uh, Pak Dokter Suarty ya uh, Bahwa karena kita kurangnya mikrobioma dalam tubuh Kenapa kurang? Karena uh, banyaknya kita makan makanan junk food Obat-obat gitu. kimia Obat-obat kimia itu yang membuat membunuh mikrobioma dalam tubuh Kita sudah sampai di puri Begawan, Sebelum kita masuk ke ruangan, kita cek suhu dulu. Ternyata antrian sudah ramai sekali di ini. Ini kebanyakan keluarga dari alumni IPB, Institut pertanian Bogor. Rabat sambil saya menunggu antrian vaksin, saya mau share tentang apa itu vaksin Sinovac yang kebetulan dipakai di saat ini. Sinovac adalah lebih dikenal juga dengan CoronaVac. Vaksin Sinovac ini mengandung virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang sudah tidak aktif. Nah, penyuntikan dari vaksin ini eh, akan memicu sistem kekebalan tubuh di mana eh, tubuh akan menghasilkan satu antibody untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini. Sehingga tubuh akan menghasilkan antibody yang dapat e, mencegah penularan adanya infeksi virus COVID-19. Nah, ini sudah mau disuntik. Ternyata, waduh tadinya kita mau vaksin takut. Apa-apa <laughs> ya, sih? Iya, terima oh, Bu, nggak dikasih label itu ya? Nggak usah? Oh, enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nah, kita sekarang tinggal nunggu pendataan. Semua vaksinasi sudah selesai. siang yang dikit udah rame banget ya, ya, kayak, oh, gini. 10 udah kayak gini untung tadi kita datunya lebih awal dan nah. kita kebagiannya emang jam begitu ya, rame nah. banget Alhamdulillah kita sekarang udah selesai dan eh, kita mau pulang bagiannya gimana? gak terasa pokoknya karena kita kan mungkin udah suntik probiotik juga udah, dan probiotik. minum probiotik juga jadi efeknya tuh emang nggak nggak terasa gitu karena kita udah ada mikrobioma positifnya Oke, okay, sahabat safety planner, terima kasih sudah mengikuti proses vaksinasi yang saya penting hal ini dan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Apa-apa yang telah tadi kita bicarakan dengan istri saya Sampai jumpa dan salam safety trainer.